ini kita berada di hutan lindung kawasan PT Chevron, guys ini guys kita masuk ke arah sana nih ada apa di depan sana nih guys ini seperti rahasia nih guys anak-anak mtb pekan baru yang bikin kerja nih pendonat ya ini guys korban <laughs> ini atlet aja aja nih guys ha? penuh, penuh ya. apa ini bersinu om? tanjakan <laughs> hutan sawitnya gokil guys guys <laughs> <laughs> <laughs> kita lanjutkan kembali treknya. api sempat sama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 If only I could go back in time I tell myself that everything will end Oke okay guys, kita udah di Jalan Aspa. Ini crazy-crazy Don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds People can't change your life A few friends with your tank can help feel alive Find Abyss, I spell it off! Abyss! You're silently scared that you figure it out I'll make it look like I'm losing And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Yeah, am I paranoid sama ini kita berada di hutan lindung kawasan ptc front guys sangat luar biasa hutan di pinggir kota pekan baru dari bisa <gulis> <gulis> lahan siapa nih tuh? lahan kita ini? yang ini yang bukan punya saya mas oh enggak punya mas? iya satunya aja yang bukan saya punya ini bukan. ya yang ya, ini yang ya yang lebihnya ini orang punya mas orang punya iya iya berarti kita ndak numpang kan? Nah, nah. numpang ndak. yang ini aja yang bukan milik saya Kalau iya kalau sini, bilang aja ya. pak tam gitu iya bukan tanah pak tam gitu kan? <laughs> baik baik baik oh, siap siap siap siap. Jadi kita rute nya rute semak nih guys semak beluka barang lah pak, geser bat, batu ini geser om. ini kita geser, ah geser biar enak orang lewat. Oh, ini, sama, ini, ini guys kita masuk ke arah sana nih. ada apa di depan sana nih guys? ini seperti rahasia nih guys. anak-anak MTB pekanbaru yang bikin kerja nih. bisa nggak bisa? kan dibantu ya. lihat tunggu barangnya manting aja nggak salah kedua, <laughs> jangan ada orangnya aja <laughs> marah orangnya. Pokoknya enam kilo ya. Berat banget. Beda tuh. Keram dia. Oke guys, kita merambah hutan, hutan rimbau. Ya ya ya ya. Ini yang baru kita coba nih Kalau buat saya ya oh, Apa yang terjadi di depan sana guys Sepertinya Ada situasi uh, Angkat barbel ya I feel nauseous, me. Never had a lot of come so see me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 Sour. Take a cold shower, scream until you're louder Work until you're prouder, and fuck the doubters They're just your yeah. downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm fucked at these fucking clowns Hoover up, taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Yeah you kita ring yeah we sepeda lah, bukan manggoes Mas janda enggak kirinya ini jalannya Om Kita sebagai perneman untuk survei kayak ini <laughs> <laughs>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 Udah di kawasan hutan marinas dan lindung. Oke. Okay. Ah, langsung dites kok. Udah tapi ya yang kami ke gelombang. Sama bang Jati. Ah, tolong bersihkan treknya. Potong. Guys, kita nyampe di Rumbai Bike Park nih guys, sebuah tempat yang untuk latihan-latihan downhill. Anak pekan Baru ini baru tempat nih guys. Tare guys, kita mau ada syuting nih guys. tentang lanjut lagi tadi nih, terputus tadi pembicaraan kan, ada yang main tadi nih. Jadi memang treknya ini luar biasa ini, bisa untuk latihan-latihan nih kan. Nih, tadi pasti Om ya, treknya Om ya? ya? Oke okay, sip, mantap treknya. Mantap nih, Good nice. Om okay. oh Eko, awak tahu nama tapi pernah jumpa. Iyalah, Zulia. yes. Mantap. Salam satu pedal. Salam satu pedal. <laughs> Di rute backpacknya lumayan panjang nih guys ini nih, jalan sampai ke bawah sana, cuman lumayan jauh juga sih iya aja terus terus lah sampai di ya Sierra Wok mau diitulah bunyi ban, ya ah Sierra Wok, Kalau dipakai mau di tadi bunyi itu. Yo <tuk> mantap. habis itu aduh lanjutannya. <tuk> Tuntang ya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu lama. Iya. Awalnya mantap bunyi ya. Lanjutannya lama. Ah, Tuntang. <tuk> <tuk> <tuk>